nya para jemaah di sini ini dulu pasukan raja Abraha dilempari dengan batu-batu dari neraka. Menurut sebagai tafsir diambil batu-batunya itu, itu oleh burung-burung dari api-api neraka. Ya, dari batu-batu neraka, dari kerikil-kerikil neraka Sehingga mereka datang berbondong-bondong Dan menjatuhkan batu-batu tersebut Sampai kulit-kulit mereka terkelupas ke tulang-tulangnya Seperti daun-daun yang dimakan ulat Itulah balasan bagi orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian para jemaah fokus lagi di sebelah kiri Bapak-Ibu nanti ada satu bangunan atau satu tubuh Di bawah lereng agak rendah Ya yang enak, tapi bisa berdiri lagi ya, sebelah kiri para jamaah itu disitu ada satu tugu berwarna putih namanya Jabal Kurban Jabal apa? Jabal Kurban. Jabal Kurban, Jabal Kurban ini apa? Jabal Kurban ini adalah tempat apa? tempat Nabi Ismail hendak disembelih oleh ayahnya, Nabi Nabi siapa? Nabi Nabi Ibrahim dan itulah yang menjadi syariat bagi kita sampai hari ini ketika pelaksanaan Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika belum punya anak. Beliau sesumbar ketika dipuji oleh tetangga-tetangganya, "Hai Ibrahim, kamu banyak sekali hewan kurbanmu." Maka Nabi Ibrahim berkata, jangankan hewan-hewan kurban, jangankan hewan-hewan. Kalau sudah diperintah oleh Allah SWT, saya punya anak pun akan saya sembelih. Ketika sudah punya anak, Allah uji keimanan Nabi Ibrahim. Allah uji kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Di dalam mimpinya Allah perintahkan Nabi Ibrahim.